Diusir dari Laga Real Madrid versus Girona, Toni Kroos kena kartu merah pertama sepanjang karirnya. Penggawa Real Madrid Toni Kroos menjadi sorotan saat timnya ditahan Girona satu sama di pekan ke-12 Liga Spanyol 2022-2023. Bukan hanya karena Kroos gagal membantu Madrid menang, ia juga menjadi pusat perhatian lantaran diusir dari wasit ketika Laga memasuki menit 90 /1. Kroos melakukan pelanggaran yang tak perlu ketika laga ingin berakhir. Tragisnya, itu adalah kartu merah pertama Cross di sepanjang karirnya di dunia sepak bola profesional. Real Madrid harus puas berbagi poin dengan Girona karena pertandingan berakhir imbang satu sama. Dalam pertandingan tersebut, nasib sial harus didapat ke Real Madrid. Pasalnya, Cross diganjar kartu merah lantaran mendapat kartu kuning kedua pada menit 90-1. Sebelumnya, pemain asal Jerman itu sudah mendapat kartu kuning di menit ke-55. Namun, terdapat fakta menarik di balik kartu merah tersebut. Kartu merah tersebut merupakan kartu merah pertama yang didapat kelas sepanjang karir profesionalnya. Cross memang dikenal dengan pemain yang memiliki fair play tinggi. Bayangkan saja, setelah bermain sebanyak 426 pertandingan, dirinya akhirnya mendapat kartu merah untuk pertama kalinya. Saat membela Bayern Munchen sebesar 173 penampilan, dia juga terbebas dari kartu merah. Namun pada pertandingan bersama Real Madrid yang ke-253 ini, Kroos harus kena ganjar kartu merah. Tentu saja ini merupakan kejadian yang menarik bagi pemain sepak bola sebab cukup jarang apa sepak bola profesional yang bermain bersih seperti Kroos dengan tidak mendapatkan kartu merah. Sayangnya kali ini rekor tersebut telah ternodai. Marco Asensio mulai buka kemungkinan untuk tekan kontrak baru di Real Madrid. Situasi masa depan Marco Asensio di Real Madrid memang sempat menjadi perbincangan hangat. usai dirinya disinyalir tidak kerasan dalam melanjutkan karirnya dengan tim asuhan Carlo Ancelotti setelah jarang dapat menit bermain reguler. Walau demikian, Football Espanya melaporkan apabila situasi kini mengalami perubahan. Pemain berpaspor Spanyol itu nampaknya mulai membuka kemungkinan untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Kabarnya Asensio bersedia memperpanjang kontraknya yang akan habis di akhir musim 2023 mendatang ketika mulai memperbaiki hubungan dengan Ancelotti dan siap bersaing dalam mendapatkan tempat utama. Saat ini, pemain berusia 26 tahun tersebut juga dikabarkan akan terus menerima perannya sebagai pemain rotasi, serta ingin mencoba untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan oleh pelatih asal Italia itu. Kendati belum ada negosiasi resmi terkait kontrak baru, Asensio rumornya segera membicarakan hal tersebut dengan pihak Los Blancos selepas ajang Piala Dunia 2022 berakhir atau pada Januari 2023 mendatang. Carlo Ancelotti bela Eduardo Camavinga dari kritik. Carlo Ancelotti membela salah satu pemainnya dari kritikan. Pemain yang dimaksud adalah Eduardo Camavinga. Camavinga mendapat kritik saat Real Madrid kalah dari RB Leipzig di Liga Champions. Ia dianggap gagal mengawal lini tengah. Akan tetapi Ancelotti tidak setuju dengan kritik tersebut. Ia justru menilai sang gelandang memberi warna baru di lapangan karena karakternya yang berbeda dari yang lain. Dia memuat lebih banyak perbedaan ketika masuk dari bangku cadangan, karena ketika permainan lebih terbuka, atribut fisiknya lebih efektif. kata Carlo Encelati Minggu 30 Oktober 2022. Itu bukan salah Eduardo. Permainannya berbeda, dia kurang efektif jika ada ruang yang sedikit. Tapi di babak kedua, ketika itu adalah permainan yang lebih terbuka, dia membuat perbedaan. Ia menambahkan. Bintang muda Prancis memang belum jadi pemain reguler di Real Madrid. Ini tak lepas dari ketatnya persaingan di lini tengah. Apalagi di sana ada Toni Kroos dan Luka Modric yang jadi penghuni tetap, serta Aurelien Tchouameni yang mulai mendapat tempat. Kendati begitu bukan berarti Carlo Ancelotti tidak percaya padanya. Sang nahkoda tetap menganggap kemampingan pemain penting. Kami sangat senang melihatnya dan memilikinya. Dia bukan starter karena ada banyak kompetisi di tim ini, Ujar Don Carlo. Kami senang memiliki dia karena dia masih muda dan pada usianya tidak banyak pemain yang memiliki kualitas seperti itu, tutup dan Carlo. The puas dengan skuad Real Madrid, Ancelotti yakin tak cari pengganti Benzema. Sudah puas dengan skuad klub Liga Spanyol atau La Liga Real Madrid, Carlo Ancelotti yakin tak cari pengganti bomber ulung Karim Benzema. Striker andalan Real Madrid Karim Benzema baru saja dinobatkan memenangi Ballon d'Or 2022 beberapa hari sebelumnya. Benzema mencetak 44 gol dan 15 umpan gol dalam 46 penampilannya bersama El Real musim 2020-2021 yang lalu. Kontribusinya golnya tersebut, menjadikannya pemain dengan kontribusi terbanyak dari penyerang ulung yang bermain di Eropa lainnya. Selain itu, Benzema juga mencetak 15 gol di Liga Champions, menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga di UCL dalam semusim. Torehan tersebut tentunya membuat Karim Benzema berperan besar dalam usaha Real Madrid menjuarai Liga Champions musim lalu. Namun, Karim Benzema tentu saja sekarang sudah tidak lagi muda mengingat sang pemain sudah menginjak usia 34 tahun. Akan tetapi, bos Real Madrid, karo Ancelotti, malah berujar bahwa dia sudah puas dengan skuadnya dan tidak akan mencari pengganti Karim Benzema. Apakah sang pelatih yakin? Kami tidak memikirkan jendela transfer musim dingin, kami tidak tertarik padanya, kata Ancelotti pada konferensi pers menjelang pertandingan Real Madrid kontra Girona. Inilah skuad yang akan berlanjut hingga akhir musim dan tidak akan berubah, kata pelatih asal Italia itu sekali lagi. Benzema sendiri sebelumnya melewatkan laga Liga Spanyol melawan Sevilla dan Liga Champions kontra RB Leipzig sebab mengalami kelelahan otot di paha depan. Setelah latihan, dia merasa tidak nyaman sehingga dia melakukan tes yang hasilnya tidak ada masalah, tetapi kami harus mempertimbangkan apa yang dirasakannya, kata Ancelotti.